You, really you Bersama it. yo. yeah, yeah. Ustadz dari no, <laughs> so, so, so, ada Ustadz rasanya peran akad nikah aja dengan nyaman aja jalan Ustaz, Kepala Agama dan Tokoh Masyarakat yang tidak kami absensi satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Para Pemerintah, Langkah-langkah Petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bumi, beserta Staf Desa Tanjung Bumi yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini Allah SWT melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita Sehingga kita bersama dapat menghadiri Undangan Paman Jauh hari Hasan Dalam rangka ikut serta menyaksikan Prosesi akad nikah dan Nurul fitrah Dengan Muhammad Amin Semoga kehadiran kita dan persaksian kita menjadi unta yang doa sehingga akad nikahnya dijadikan akad nikah yang barokah manfaat maslahat dan imam fitni waktu di akhir serta cinta yang dirajuk oleh keduanya nanti cinta yang Bermorakan surga amin amin ya robbal alamin salawat serta salam abadi tercurahkan kehariban bagi Nabi Abu Muhammad shabaubah Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dunia terlebih di hadapan Allah subhanahu swt. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami selaku pokok acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua prosesi akad nikah yang nantinya langsung dibatakan salawat tibahiah, yang terakhir doa. Barilah kita awali acara ini dengan perbagaan tumpul purna, dengan harapan acara ini berjalan dengan lancar serta keluarga serta akad nikahnya berkah dan manfaat. Yang mana hari ini akan dipimpin oleh Kiai Haji Muflis kepada beliau kami persilahkan. <tuh> Iya mm. Sesi akad nikah, yang mana hari ini akan dibantu langsung oleh petugas dari kantor urusan agama dan bumi, seusai akad nikah langsung dibandingkan selawatan di yang dipimpin oleh Presiden Zainal Abidin. Kepadanya, kami <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Amin bin Abi Abi Mas Mau di mati harum, mau buat فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ مني كمل وما يمنع بيامن ثم كم سيعيرون بدون وأعلم الله ما يشاء لا, لا ولا لا إلا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 Muhammad Amin bin Haji Tarib engkau hukaw zaujdu kana ala ma'rallahu bi min ya Muhammad Amin bin Haji Tarib angkah tuka wa zaujduka maktuba takal masuna nurul fitrah binta jawhari hasan موليه تنبيها موكلي وليها في تزويجها بمهر من الجنين و 23000 روبيه حالا وقبيلت نكاحها وتزويجها wa المذكور حالا بسم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, One, um. saya <laughs> Selanjutnya, ada hmm. selanjutnya. Ha, <susuruh>